Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Soni Kurniawan ya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah di video kali ini saya mau berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online limit besar, tenor panjang, dan proses tidak ribet. Nah proses tidak ribet di sini. Di aplikasi ini tidak dibutuhkan slip gaji, ID card, slip uh, NPWP, ataupun yang lainnya. Namun, sebelum lanjut pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman online, baik legal ataupun ilegal. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Tunai Kita atau pinjaman uang tunai online dan naik cepat. Nah, aplikasi ini didirikan oleh PT Digital Tunai Kita. Nah, aplikasi Tunai Kita ini sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan kita, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi, untuk keamanan data pribadi kita sudah dipastikan aman, ya. Dan untuk pengalaman saya di aplikasi ini, jika kita gagal bayar, yang pertama tidak ada sebar data. Nah, jadi sudah terbukti aman, ya. Nah, pada umumnya, jika kita gagal bayar. Yang ditakutkan itu yaitu sebar data, ya. Namun, saya ingatkan untuk teman-teman semua, di aplikasi ini tidak ada sebar data. Nah, di aplikasi Tunai kita ini, untuk limit pinjaman atau produk pinjaman, ya, ada dua kategori: yang pertama, pinjaman dana kilat, dan yang kedua, pinjaman jangka pendek. Nah, untuk dana kilat di sini, untuk limit pinjamannya, mulai dari... 4 juta rupiah hingga 20 juta rupiah dan untuk pinjaman jangka pendek mulai dari 500.000 hingga 5 juta rupiah untuk tenornya mulai dari 10 hari sampai dengan 30 hari Nah untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini yang pertama harus warga negara Indonesia yang kedua mempunyai KTP yang ketiga usia minimal 18 tahun sampai 55 tahun yang keempat harus memiliki rekening Rekening bank lokal ya atau rekening, rekening bank pribadi. Nah jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, berarti teman-teman sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah yang pertama teman-teman harus penuhi dulu untuk persyaratannya ya. Nah jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, berarti teman-teman sudah bisa mengajukan ke aplikasi tunai kita ini. Nah di sini teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu ya untuk tentang aplikasi ini lebih detailnya ya supaya teman-teman bisa paham dan di sini untuk bunga bunga perharinya yaitu sekitar 0,2 persen per hari. Ya. Nah untuk APR-nya 73 persen ya. nah silakan teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk info detail dari aplikasi ini ya. Dan di sini untuk simulasi cicilan. Jika kita mengajukan pinjaman sebesar 4 juta rupiah dengan cicilan per bulan yaitu sebesar 1.615.000 dengan tenor 3 bulan <tuh> ataupun 1.017.000. Nah jika itu tenornya 6 bulan ya, nah, silakan teman-teman bisa pahami terlebih dahulu untuk simulasi cicilannya. Nah nanti untuk cara mengajarkannya sangat mudah sekali ya silahkan teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store ya Nah jika sudah silahkan teman-teman tinggal buka saja aplikasinya Nah jadi seperti ini ya untuk tampilan aplikasinya Nah di sini untuk yang 20 juta itu yaitu pinjaman dana kilat ya Nah jadi di sini untuk limit maksimalnya 20 juta rupiah Nah di sini untuk pinjaman jangka pendek yaitu sebesar 4 juta rupiah nah nanti silakan teman-teman yang ingin mengajukan silakan teman-teman tinggal pilih saja untuk pilih salah satu ya untuk kedua pinjaman tersebut ya nah nanti silakan teman-teman tinggal klik tarik ataupun klik terapkan nah di sini nanti untuk langkah berikutnya silakan teman-teman bisa lengkapi saja untuk data pribadi ya seperti nama, alamat, tanggal lahir. Nah itu harus dipastikan harus sesuai dengan iktp dan alamat pun harus jelas ya dan lengkap seperti rt rw kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kode pos. Dan di aplikasi ini tidak dibutuhkan slip gaji ya ataupun id card ataupun yang lainnya. Jadi untuk informasi pekerjaan nanti teman-teman cukup memasukkan nama perusahaan alamat perusahaan dan nomor telepon perusahaan nah, silakan teman-teman bisa lengkapi untuk informasi pekerjaan tersebut ya namun saya pastikan di aplikasi ini tidak dibutuhkan slip gaji nah, silakan teman-teman bisa lengkapi untuk data pengajuannya dan di aplikasi ini untuk verifikasinya cukup ke nomor pengajuan saja ya namun untuk kontak darurat harus dipastikan aktif ya dan bisa dihubungi juga nah itu antisipasi saja jika ada verifikasi ke kondar ya nah, silahkan teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu untuk nomor kondarnya harus juga dipastikan aktif dan kemudian untuk di aplikasi ini nanti ada data tambahan ya yaitu harus menautkan akun belanja ya seperti Lazada shopee Bukalapak ataupun Tokopedia Nah silakan teman-teman bisa pilih salah satu dari akun belanja tersebut ya Nah tujuannya akun belanja tersebut akan menambah skor kredit kita ya Nah silakan teman-teman yang memiliki akun belanja silakan teman-teman bisa tautkan minimal satu ya Nah jika lebih dari satu itu lebih lebih bagus ya silakan teman-teman bisa lengkapi saja untuk data pengajuannya Nah untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa ikuti saja untuk tahap-tahap yang, yang selanjutnya ya dan untuk saran saya pada saat upload foto KTP harus sejelas mungkin jangan sampai buram ataupun ngeblur karena untuk foto KTP sangat berpengaruh ya berpengaruh pengajuan, pengajuan kita di atasnya atau tidak nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa maksimalkan untuk kualitas foto ktp tersebut ya dan pada saat verifikasi wajah usahakan di tempat yang terang dan pastikan koneksi internet harus stabil nah silakan teman-teman bisa coba juga saja ya dan harapan saya semoga setelah teman-teman menonton video ini pengajuan teman-teman bisa di ACC namun jika teman-teman masih belum paham nanti bisa share saja di kolom komentar dan jika teman-teman ingin sharing mengenai pinjaman online ataupun gagal bayar ya Ataupun sebar data silahkan teman-teman bisa tinggalkan saja nomor handphone kalian Nanti saya akan bantu untuk solusinya Oke sampai sini dulu informasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh